Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Lesti Lovers, di Lovers, serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, difatifikai kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejeradang dan Rizky Villar.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 Baiklah para sahabat, let's love me, manapun kalian berada mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan vitamin yang luar biasa diunggah langsung oleh Dede Lesti Di akun Instagram pribadinya para sahabat yang kita lihat Tentunya luar biasa membuat kita semua baper dan iri tentu melihat kemesraan, keromantisan yang disuguhkan Lesti dan Gagak Rizky Bilar bersama dia kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan pada postingan dari Lesti Ada Kak Marjin para yang mengatakan dunia serasa milik berdua ya bun Katanya tuh Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga ternyata Kakak Bilar pun berkomentar para ya Hanya mengatakan hmm katanya tuh <laughs> Cute banget memang Kakak Bilar ini selalu bikin romantis Selalu membuat kita bahagia pokoknya persahabat sahabat ya Om Gameng tahu banget nih yang ngajarin persoangan pasti omnya tuh kata Joel Leslar luar biasa. Doakan yang terbaik mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora. Di akun Instagram pribadinya pun mengunggah sebuah postingan ketika momen akad nikah Lesti dan Pilar. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption pas akar siapa yang ikut deg-degan dengan gercepnya para ya. Rizky Bilar itu berkomentar, saya pak katanya tuh Masya Allah. Ini gercep banget para sahabat ya berkomentar di akun Instagram. Mertua para ya luar biasa hingga tentunya banyak sekali komentar juga yang diberikan dari Leslar Lovers. Salah satunya di sini ada komentar uh, dari akun Leslar Askar History. bahasa yang mengatakan, "Tambah deg-degan Indosiar langsung leg, kenanya Pak hampir di demo Indosiar. Katanya tuh yang saking kita merasa deg-degan saat melihat detik-detik angkat nikah, kakak pilar, dan dedek Lesti Kejora." Dan kita lihat juga komentar lain Ada dari akun underscore dua 24 lar Mengatakan juga di kolom komentar Saya pak nangis, saya pak waktu duduk gemeteran Katanya tuh persahabat ya Pastinya semua menangis bahagia saat Kakak Bilar mengucapkan satu kalimat saja persahabat ya Dengan lancar, Alhamdulillah mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri Kita doakan juga mudah-mudahan keluarga besar dari Lasti dan Bilar Selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Dan untuk selanjutnya juga kita melihat persahabat ya, di sini ada momen ketika di channel Youtubenya Kakak Bilar diungkap kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar ini luar biasa, momen sweet juga yang diberikan kepada kita semua Perhatikan bersahabat ya, tidak di situ. perlu kakak bilar dari belakang nih bersahabat ya Siapa sih yang tentunya nggak baper melihat keromantisan kegiatan dari pasangan suami istri ini Luar biasa, jadi pengen digandeng juga nih bersahabat ya Aduh, so sweet banget ya Luar biasa, doakan selalu juga Mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan kita dan untuk ke kabar berikutnya, Bang Min akan menginfokan kembali persahabat ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Untuk menyaksikan acara cinta Abadi Leslar hari Minggu, tanggal 12 September 2021, jam 3 sore di ANTV. Tentu ini adalah karya real dari Leslar Entertainment yang ditayangkan di ANTV. Persahabat ya. ada kalimat caption yang info juga diberikan. Cinta Bani Leslar, alam kun jadi saksi cinta kita, hari Minggu, 12 September 2021 jam 3 sore. Untevelovers dan Lesla lovers buat yang penasaran sama keseharian dedek Lesti Kejora dan gaga Rizky Bilar, karena tiap episode akan menampilkan kisah reality yang berbeda dan tetap memberikan tayangan yang akan membuat kalian larut dalam romantisme Lesti dan Rizky Bilar, Masya Allah. Tentu ini acara yang paling ditunggu oleh sahabat Leslar dimanapun berada Mudah-mudahan episode-nya semakin panjang dan kita doakan selalu untuk karya-karya dari Leslar Entertainment Selalu tentunya booming dan bisa menyuguhkan karya yang terbaik Berikutnya kita lihat ada sebangga postingan momen spesial juga persahabat ya di malam hari ini Dari gasnya kakak Bilar Ini lagi iklan juga nih persahabat ya Disitu maskeran ditemani oleh sang istri tercinta Dede Alasi Kejor Cute banget ya persahabat ya Pokoknya tentunya ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam ini Bertubi-tubi Wow luar biasa persahabat ya Dan kita salvat banget sama komentar yang diberikan di situ ada Ita Kurnia Tiga mengatakan, "Belum berangkat ya, katanya besok Dede off air. Wow, kita mendapatkan info bahagia juga, para Sahabat ya, yang mana Dede Lesti Kejora itu besok akan berangkat off air ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Doa terbaik selalu kita berikan kepada idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar." Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan yang tentunya diberikan dari Lesti dan Billar Dan kita lihat juga para sahabat ya unggahan berikutnya tuh ada momen spesial ya Laki-bini di sini sedang maskeran Masya Allah kompak banget yang luar biasa Selalu memberikan kejutan untuk kita semua Dan kita lihat juga di akun polisi Leslar Ini mengunggah sebuah postingan Detik-detik akad nikah juga dan kita lihat, ini adalah reaksi rakyat Konoha yang begitu sumringah bahagia saat tentunya kakak Bilar mengucapkan akad nikah ijab kabul dengan lancar. Dan Alhamdulillah sah, luar biasa Mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberikan kebahagiaan Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, kabar bahagia Soal of airnya Lesti para sahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh